Seekor macan kumbang menampakkan diri di salah satu peternakan ayam di Kampung Cikaso, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Salah seorang penjaga di peternakan tersebut mengatakan, ini bukan kali pertama macan kumbang tersebut datang ke peternakan ayam yang dijaganya. Ia mengatakan setelah idul adha, macan kumbang sudah memangsa ayam di peternakan tersebut sebanyak dua kali.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 Bahkan hewan buas yang identik dengan warna hitam tersebut memangsa puluhan ekor ayam milik warga. Peristiwa serangan macan kumbang terhadap hewan ternak tersebut mendapat perhatian dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Provinsi Jawa Barat. Tim BBKSDA langsung melakukan pengecekan lokasi penemuan macan kumbang tersebut. Dari hasil penemuan BBKSDA, para peternak ayam di lokasi diminta lebih menjaga dan waspada agar hewan ternaknya aman. Di kesempatan tersebut, Humas BBKSDA Jabar juga menghimbau agar para peternak ayam di lokasi tersebut memelihara anjing sehingga anjing tersebut bisa menjadi alarm saat macan tersebut datang. Bukan hanya ayam ternak saja yang diserang. Di sisi lain, peternak hewan kambing di Desa Wanantara, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kini was-was dan resah. Pasalnya sudah 21 ekor kambing terluka seperti dicabik-cabik akibat serangan misterius. Peternak pun menduga kambing-kambing itu merupakan korban serangan anjing liar. Hal itu disampaikan oleh pemilik puluhan kambing yang diserang. Kini hanya empat ekor kambing yang berhasil selamat meski menderita sejumlah luka. Ia pun turut mengungkapkan kejanggalan kondisi luka kambing-kambing miliknya yang mati tersebut. Namun hanya jantung dan hati ayam yang hilang. Ia pun kini terus siaga menjaga kambing miliknya yang tersisa. Bahkan pemilik kambing tersebut rela tidur di kandang kambing demi berjaga jika serangan misterius itu kembali terjadi. Namun ia menyebut selama berjaga serangan serupa belum muncul. Pemerintah kecamatan Sindang pun langsung mengambil tindakan setelah menerima laporan serangan misterius yang menimpa hewan ternak di daerahnya itu. Pihaknya bahkan juga meminta bantuan aparat TNI dan polisi untuk mengamankan wilayah tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku penasaran dengan sosok penyerang hewan ternak yang masih misterius tersebut. Sementara itu, kepala desa Wanantara menyebutkan kejadian penyerangan hewan ternak itu baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Apalagi kondisi desa itu juga jauh dari hutan.